Diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan orang dianya aja nggak kapok kok masih terus aja begitu kesalahan yang sama terus diulangi bahkan malah lebih menjadi jadi. Sampai kapan dimaafkan? Yakitkan. Memang sedih rasanya Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir Enak aja dimaafkan Orang dia minta maaf aja juga enggak Jangankan itu Kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak Kadang memang menyebalkan sih Melihat orang yang salah terus-menerus berbuat salah dengan leluasa bahkan tanpa rasa bersalah Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya sulit untuk bisa bertoleransi ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan ketika kamu sulit untuk bisa mengerti ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti dan semoga di saat itu kamu pun sadar Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Salahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya, Biarlah Tuhan yang akan bekerja Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali Susah banget karena masih teringat terus Dan gak bisa lupa Kalau itu yang kamu rasakan Semoga apa yang saya katakan ini Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan dan sikap yang menjatuhkan Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menang.